ya kembali lagi kita ke topik topi lagi guys so karena topi itu adalah tergolong dari aksesoris ya aksesoris yang dimana pengertiannya adalah secara gampangnya ya, ya menurut aku sendiri aksesoris itu adalah untuk mempercantik diri atau apapun ya, bukan diri aja, bisa buat barang-barang kalian mungkin HP, sepeta monton, Apalagi kamar kalian Pemula. Ya semuanya bisa dipakaiin aksesoris masing-masing Sesuai budget kalian ya Nah maka dari itu kali ini Aksesoris kadang suka di kesampingkan guys Beberapa orang menganggap itu udah penting Atau bukan prioritas mereka dianggap remeh gitulah. Tapi fun fact-nya nih, ada dari beberapa website yang aku udah research sebelumnya. Seperti ini guys risetnya. Nah, ada 5 manfaat penting saat kamu mampu mengapresiasi diri sendiri, guys. Nah, mengapresiasi diri sendiri tergantung sering terabaikan oleh sebagian orang padahal yang eh, benar kalau mengasihi diri sendiri itu butuh latihan, guys. Jadi kan harus on stand dulu latihan. Jadi ini salah satunya. Nomor satu itu manfaatnya semakin meningkatkan rasa percaya diri kalian. Jadi, penting kan untuk kebutuhan sehari-hari kalian saatnya apapun. Aktivitas kalian ya, nomor dua adalah lebih mudah bersyukur. Nah, harus bersyukur, guys. Tiap hari, guys, jangan lupa nomor tiga membuat hidup semakin produktif. Tuh, nomor empat semakin semangat berbuat baik terhadap orang lain tentunya ataupun terhadap sesama teman dan lain-lain semakin menghargai dan dihargai orang lain nah itu yang paling penting sih dari sini kita akan udah tahu tuh gimana risetnya tadi kan setelah ini kita akan bergeser ke hobi jika kalian punya hobi guys kalian bisa sebutkan di bawah apa hobi kalian apa aja dan ceritakan gimana kalian bisa punya hobi itu apa alasannya semuanya gila punya hobi yang mungkin favorit banget pasti bakal nyari apapun tentang hobi itu kan jadi nggak mungkin kalian cuma tahu ya hobiku ini gitu aja nggak mungkin kalian pasti akan cari tahu sebelumnya gimana dan lain-lain? Lahirnya kapan, atau besarnya gimana, atau asal usulnya ini gimana, jadi kan akan cari terus tuh, karena kalian kan suka. Berawal dari suka, kalian bisa cinta. Aku cinta sama siapa? aku udah cinta kamu. Aku cinta sama kamu Aku cinta Aku cinta sama siapa? Aku cinta sama kamu Aku cinta cinta Aku ya kan Aku kamu dari cinta, kalian bisa melakukan hal itu maupun nggak dibayar. Oh no! <laughs> Namanya itu hobi. Nah, kalian bisa share ke teman-teman yang udah nonton video ini, barangkali. Mereka butuh inspirasi apa ya sebenarnya hobiku Atau mungkin mereka lagi pengen cari hobi baru Jadi kalian bisa share di kolom komentar Aku akan senang banget membalas komentar kalian Kita berdiskusi di bawah Jika kalian punya barang guys Pastikan kalian rawat ya Gak mungkin lah kalian sia-siakan masa kalian punya pacar terus kalian nggak mau kasih makan kalian nggak mau kasih dia make up buat percantik mukanya saat ketemu kamu atau kalau dia ngejak main kamu nggak mau masa gitu kan nggak mungkin oh. Sama juga kayak topi guys. Topi ini perlu perawatan. Nah, salah satunya ini. Aku menemukan cara bagaimana kita merawat stiker label atau logo. Logo yang stiker ya. ya sama aja. Ya. Nah, itu kita rawatin tak sengaja lepas karena dicuci atau apapun, jangan dibuang guys. Kita bisa tempelkan lagi di topi yang hmm, mungkin kalian punya bisa tempelkan lagi seperti ini ini contohnya. Saya tambahkan lagi guys. Jadi sayang banget kalau kalian buang. Jadi kan simpan aja. Rapi-rapi nanti bisa kita perbaiki setelah yang dari ini aku akan kasih tahu. Dan jangan lupa kalian klik subscribe dulu sebelum aku mulai tutorialnya yang detail dan klik share ke teman-teman kalian yang belum tahu jadi biar kita semua bisa merawat topi dengan baik dan benar. Oke. Okay? Check this out Nah, ini adalah topi NJK yang terbaru, guys. Sebetulnya ada dua stiker yang kita dapatkan yang di atas ini, sama yang di bawah framenya. Nah, kebetulan yang di bawah framenya itu, karena kelupas, guys, sudah hilang, nggak tahu mana ya. Karena ya, mungkin nggak tahulah, udah nggak lengket mungkin ya, atau gosoknya terlalu berlebihan. Nah, yang satu ini aku belinya bekas, guys, udah ada. Stikernya masih nempel. Nah seperti itu. Kalau kalian beli baru pasti ada lah kayak gini. Kalian boleh komentar di bawah. Apakah sama kayak gini atau mungkin beda? Bisa ceritakan di bawah ya guys. Oke, nah kali ini aku akan memperbaiki stiker yang di bawah ini guys. Karena yang di atas nggak ada contohnya aku. Kalau kalian punya buat mau rela buat contoh buat aku ya nggak apa-apa sih karena aku contohnya cuma yang bagian bawah aja jadi aku akan mencontohkan yang nempel mau menempelkan ulang yang stiker bagian bawahnya yang tadi yang bentuk baseball tadi oke okay. nah kita lanjut oh iya, ada satu lagi aku akan beritahu kepada kalian nah ini topiku yang satunya lagi ini adalah topi yang full portil di bawahnya, jadi nggak ada garis 6 atau garis delapan yang seperti kalian perdebatkan di videoku sebelumnya, karena ini adalah versi yang full portil, guys. Jadi nggak ada jahitan di framenya nya seperti kalian lihat di sini. Ini juga aku beli bekas, guys, karena ya aku suka kalau barang-barang itu ya kalau yang bagus ya masih bagus ya aku pakai jadi kadang aku suka lebih milih barang second atau barang bekas yang masih legit tentunya nah seperti itu guys nah ini topi yang satunya ini adalah topi yang mau aku tempel ulang stikernya kalian lihat ini juga aku beli bekas guys dari ya kayak lelang-lelang gitulah di Instagram kalian bisa cari banyak atau kalian cari di tanda pagar topi MLB atau topi NY second gitu aja banyak di Instagram guys kalian bisa lihat sendiri nah ini dari sini kedua topi ini dalamnya itu sama banget guys tapi nggak tahu ya garis atau jahitan pada frame itu beda jumlah yang 18, yang 16. Nah, ini sering diperdapatkan di kalayak ramai. Enggak tahu ya yang Yori itu mana padahal di sini juga ada tertempel stiker original merchandise dari MLB nya Ini aku juga beli bekas. Jadi enggak mungkin aku berekayasa semua ini ya. Emang adanya aku belinya kayak gini. Jadi menurut kalian gimana? Kan komentar di bawah. Yang benar siapa? Aku enggak tahu ya, guys. Nah, dalamnya kalian lihat hampir sama semua. Ada label full. Apa bedanya, guys? Cuma mungkin ya, kalau asumsiku ini adalah versi yang lama. Yang 6 kejahitan ini. Yang 6 jahitan itu versi lama. Jadi, ini yang 8 itu adalah versi perbaikan dari yang 6 ini. Itu menurut asumsiku. Ya, bolehlah. Kita akan berasumsi sebagai makhluk sosial kita boleh dong berpendapat ya so buat kalian yang mau berpendapat bisa kalian komentar di bawah oke okay. terima kasih yang buat kalian udah nonton sampai sendiri ini kalian sangat keren oke okay, kita lanjut siap siap ya gunting dan double tip gunting ya gunting seperti biasa ya gunting yang buat kertas atau buat apapun ya pokok gunting yang inilah dan double tip ukurannya segini ya guys atau kalian punya ukuran yang besar juga boleh kalian siapkan dulu dan tentunya topi yang akan kalian lengketkan ulang seperti ini kita kelupas dulu dan kita lihat apakah kotor atau enggak permukaannya dibersihkan juga bisa aku rasa ini juga bersih jadi topiku kan habis aku cuci kemarin jadi tinggal tempelkan Nah ini sedikit aku kasih tahu ke kalian detail stikernya. Yang bagian merah-merahnya itu itu timbul, guys. Jadi di pegang itu terasa ada tonjolan dari gambarnya itu, guys. Jadi keren banget dan bisa kilap juga karena cahaya. Jadi khusus lah Nah kita lanjut ke step selanjutnya menempelkan double tip ke stiker yang mau kita tempel ulang nah ini harus rata ya guys semuanya tertempel double tip jadi kalian mau posisi yang mana dulu dari tengah dulu bisa dari pojok juga bisa terserah kalian guys sesuai kenyamanan kalian masing-masing ya ini aku mulai dari pojok ya jadi seperti ini Ini emang sengaja nggak aku percepat, guys, biar kalian paham betul detailnya. Jadi, aku nggak main percepat-cepat aja karena takutnya nanti kalian kurang paham. Emang aku kasih tahu secara detail, jadi agak lama durasinya, nggak apa-apa. Kalau kalian mau mempercepat juga boleh, asal kalian paham dulu cara pertama tadi sampai akhirnya. Jika sudah tertempel semua seperti ini, double tipnya udah rata. Nah, kita tinggal bentuk bulat seperti stiker yang asal mulanya yang kita mau tempel ulang tadi. Nah, awas, hati-hati, jangan sampai kepotong juga stikernya, guys, karena stikernya itu barang langka ya. Kalian gak bisa beli lagi kalau itu udah kepotong. setelah rapi seperti ini guys kalian tinggal ngelupas bagian double tipnya agar bagian lengketnya itu terlihat lalu kalian cocokkan dengan topi baseball kalian yang punya stiker seperti ini juga posisinya gimana atau terbalik atau enggak nah seperti itulah gampang kan setelah kalian udah nempelkan pastikan udah rapet atau udah emang lengket ya jadi kalian bisa tambahkan panasnya api dari korek biar lebih lakat lagi jangan lama-lama contoh seperti aku ini nah seperti itu guys setelah ini kalian tinggal menikmati hasilnya jadi seperti lengket seperti baru enak dilihat ya seperti itulah semoga bermanfaat buat kalian ya jangan lupa kalian klik tombol like nya dan klik tombol share ke temen kalian yang membutuhkan Oke okay. nah seperti itu guys caranya gampang banget kan kalian bisa tiru di rumah dan kalian bisa ambil yang baik-baik aja di sini guys kalau yang gambar baik-baik kalian buang aja atau kalian bisa simpan untuk orang yang nggak baik juga nggak enggak? Oh. ya, ya, yes, kayak gitu lah. nah, intinya aku akan bagikan semuanya yang mungkin aku tahu yang bisa bermanfaat buat kalian jadi kurang apa aku untuk kalian, semuanya gratis dan tinggal kalian klik tombol subscribe aja lalu kalian share video ini klik tombol like-nya juga jangan lupa kalau kalian suka video ini dan merasa bermanfaat tentang video ini jangan sungkan-sungkan untuk komentar juga biar aku dapat feedbacknya guys jadi biar aku ngerasa ya video ini itu bermanfaat jadi aku bisa lebih mengedepankan konten-konten seperti ini guys jadi mungkin kalian bisa tonton yang lain-lain episode mungkin kalian bisa kasih saran juga aku terbuka banget orangnya jadi nggak mumpuni nggak harus aku melulu yang cari ide guys jadi kalian bisa saranan juga untuk aku oke okay? terima kasih untuk yang nonton sampai sekarang ini Kalian sangat keren banget See you next video guys Tidak oh, dibuang guys Kita bisa nempelkan lagi Di topi Kita bisa tompelkan lagi Kita bisa tempelkan lagi Di topi yang